Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi lanjutan ya terkait dugaan ya uh, mafia tanah. Dugaan ini, nah ya sedang diurus oleh Lidik Krimsus ya. Nah di sini saya akan bacakan beritanya dulu kawan. Nanti setelah itu sedikit kita bincang-bincang. Nah ini saya ambil dari media online-nya www.policyworld.news Dengan judul Lidik Krimsus RI dan Kuasa Hukum Ari Membuat Laporan aduan ke Komisi Yudisial Menko Polhukam dan Presiden RI Baik, berlanjut ini kasus kawannya Kehadiran Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI M. Rodi Irfanto Sarjana Hukum dalam mendampingi Arifuddin, warga masyarakat kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan tim kuasa hukumnya Nandang Suwinda Sarjana Hukum ke Komisi Yudisial RI tersebut diterima langsung oleh Staf MN di Ruang Pengaduan di Jalan Keramat Pulau dalam 1 RT11 RW8 Kramat, kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 13 Maret 2023 Berarti ini hari ini kawannya Di hadapan staf pengaduan MN M. Rodi Irvanto Sarjana Hukum Bersama tim Melaporkan terkait dugaan Adanya kriminalisasi Dan diskriminisasi Hukum Oleh para oknum hakim Ya oleh para oknum hakim Dan jaksa penuntut terhadap saudara Arief dalam sidang pengadilan negeri Muara Enim dengan putusan nomor titik 2, 272 Garing, pit titik B Garing 2014 Garing PN, titik MRA yang mana saat itu saudara Arief Putlin diponis 3 tahun penjara dan pengadilan negeri lahat dengan putusan nomor titik 287 Garing Pit titik B Garing 2015 Garing PN titik LHT saat itu saudara Ari Puding juga diponis tiga tahun penjara perkara dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Enim dengan putusan nomor titik 2272 Garing Pit titik B Garing 2014 Garing PN titik MRE, sangat kental akan adanya mafia hukum di mana perkara tersebut tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Lahat namun diadili di Kabupaten Muara Enim maka dari itu kami melaporkan tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dan tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Lahat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik berkaitan dengan kasus pidana klien kami yaitu Saudara Arifuddin Papar Rodi Diduga kuat murdi perampasan hak dengan menggunakan oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau abus of power Ucap Rodi selaku kuasa dari saudara Arifuddin dalam keterangannya yang diterima awak media Senin 13 Maret 2023 Lebih lanjut Rodi menyebutkan hal itu dapat kita sampaikan setelah Mempelajari berkas perkara dalam hal ini saudara Ari Pudin dengan penggugat PT BGG. Yang mana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan. Baik di pengadilan negeri Muara Ening maupun pengadilan negeri Lahat. Rodi bersama Biro Bantuan Hukum Lidi Krimsus RI didampingi sejumlah rekannya telah mempelajari sedetail mungkin terkait kasus saudara Ari Pudin. Oleh karena adanya dugaan perampasan hak masyarakat, dalam hal ini Ari Budin yang melampaui wewenang lidik krimsus RI telah membuat pengaduan masyarakat atau dumas kepada Menkopolhukam hukam. Dan badan pengawasan mahkamah agung yang diterima langsung oleh staf masing-masing. Sementara itu Nandang Sunda Sarjana Hukum mengatakan. Kita telah melakukan pengaduan dengan mendatangi langsung kantor Mengkopol Polhukam, Mahkamah Agung, Komisi Judisial Ombudsman, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan juga Bapak Presiden RI Joko Widodo, melalui Kementerian Sekretariat Negara, maupun kantor staf kepresidenan, bahwa apa yang dilakukan oleh PT BGG, dan PT Ijab juga PT Cakra kepada Arifudin yang melibatkan para oknum-oknum mafia hukum dan juga mafia tanah. Sehingga saudara Arifudin harus menjalani hukuman dengan tuduhan tindak pidana yang tidak boleh lakukan. Apalagi penguasaan terhadap lahan milik Arifudin seluas kurang lebih 800 hektar tersebut telah dilakukan oleh PT BGG dan PT Ijab juga PT Cakra. Dan lahan tersebut sudah dieksplorasi batu baranya. Padahal antara PT BGG dan PT Ijab juga PT Cakra dengan saudara Aripuding belum pernah terjadi jual beli. Padahal saudara Aripuding sudah membeli lahan lahan milik masyarakat tersebut. Kami mengadu untuk memperjuangkan hak masyarakat yaitu Aripuding kepada Presiden RI Joko Widodo, Menko Polhukam. Menteri ESDM, Kapolri, Dipropam Polri, Kompolnas, IPW, juga Kapolda Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Kapolres, dan Bupati Lahat agar tidak menutup mata dan hati atas persoalan dan penderitaan saudara Arifudin ini. Bek, kawan, inilah dia. Ini ada foto-fotonya waktu ke Dian ya. Di Minggu Pulkang. Nah, ini sebentar kawan. Ini mantap ini. Jadi kalau di daerah tidak bisa selesai, ya udah Selesaikan di Jakarta. Jakarta lah tempatnya ini. Masalah-masalah diselesaikan. Yang tidak bisa selesai di daerah nah ini fotonya ya ini waktu di Mengkumpul hukam nah ini ya ini hukam ada di sini kita lihat yang paling kiri ini Pak Rodi di tengah Pak Aripudin dan kanannya adalah Pak Nandang ya kemudian di sebelahnya lagi ya ke hukam nah ini ada beberapa videonya fotonya ya baik saudaraku sedikit kita bahas ini ya jadi masalah ini ternyata belum selesai-selesai kawan ya tapi ini sedang berjalan Presiden Joko Widodo selalu mengatakan beliau mengatakan lawan mafia-mafia tanah, lawan mafia-mafia hukum. Sampai-sampai menteri pertahanan di situ ditaruh seorang jenderal bintang 4 Mang Tampang 5 TNI yaitu Jenderal TNI Pahadi. Nah, ini ada masalah masyarakat. Insya Allah, ini harus di, akan direspon. Ini harus direspon. Jangan biarkan rakyat akar rumput terjalimi oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan dan uang. Hukum harus tegak. Walau langit akan runtuh awal. Dan kepada sahabat di seluruh rakyat Indonesia. Bersama. Kita lawan mereka-mereka yang sering menjadi rakyat. Kita akan tunggu. Karena ini masih proses. Seperti apa dan siapa mereka yang selama ini mau. Seenaknya. Memperlakukan rakyat Indonesia. Ya, seperti yang pari ini. Kita tidak boleh membiarkan segelintir orang yang menyalahgunakan wewenangnya, yang menyalahgunakan, yang menyalahgunakan kekuasaannya. Apalagi terhadap mereka-mereka yang sudah dapat gaji dari rakyat. Jangan biarkan mereka leluasa berbuat sewenang-wenang kawan. Ini saja kita akan ikuti perkembangannya. Bagikan videonya kawan, semoga Pak Eriepudin, ya mendapatkan haknya yaitu keadilan. 完蛋